Hey, hey, hey, ya, hey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Aidinglist, di mana pun kalian berada, Jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV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 Tekan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian selalu mendapatkan Informasi terbaru Tentu yang seputar I Think Think. Informasi yang akan Mimin sampaikan Pada kesempatan kali ini Di dalam rangka Hari libur nih pemirsa Ada yang spesial tentunya yang akan Mimin sajikan Yang pertama di sini Ada Bang Denia Sumargo yang akan mengupas tuntas mengenai cerita-cerita di luar Tentang Boy William di pemirsa Wah Cerita-cerita apa sih yang akan dikupas tuntas oleh Bang Denny Sumargo tentang Boy William Yang katanya sekarang suka banget nih sama opa-opa Korea juga dan serial-serial Korea nih Apakah virus-virus dari Ahayu Ting Ting sudah menular nih ke Boy William Kita akan tunggu nih ya segmen dan juga cerita-cerita indah yang akan dikupas tuntas oleh Bang Denny Sumargo mengenai kedekatan Boy dan juga Ayu Bagi sahabat semua tapi yang kita tahu kemarin Ketika Ayu Tinting berada Di salah satu stasiun televisi Dan memang yang dipandu oleh Denny Sumargo Ayu Tinting dikencing ini sama Bang Deni bahwasanya Ayu William Akan segera mualaf nih Wah. Sepertinya Bang Deni sudah Mencium nih ya aroma-aroma Wangi kedekatan Boy Dan juga Ayu Tinting saat ini dan pastinya, Bang Rini sudah mengendus nih dari berbagai media tentang kedekatannya dan tentang permusuhan yang selama 4 tahun ini. Dan kedekatannya mulai lagi nih ya, tahun ini. Mimin doakan semoga selalu lancar, dan yang paling heboh nih ya, vitamin untuk sahabat semua di rumah nih, pemirsa yang memang ditunggu-tunggu nih bicara mengenai kedekatan Ayu dan juga Boy William di sini mereka berdua membagikan kebahagiaannya yang sedang teleponan bareng melalui akun Instagram pribadi milik mereka dari Ayu Tinting 42 menit yang lalu dan direspon positif nih oleh Boy William. Lihat saja baju yang dikenakan oleh keduanya sama-sama hitam nih pemirsa. Sepertinya sudah ada gimilster ini di antara Boy dan juga Ayu dan gokil banget nih ya. Keduanya sama-sama ogah nih. Ogah mengakui bahwa mereka sering teleponan dan sering menanyai kabar masing-masing. Dengan laga yang memang khasnya masing-masing, keduanya -masing, sama-sama mempertahankan ego nih pemirsa. Dan inilah perbincangan mereka berdua yang lansir langsung dari story Ayu dan juga Boy William dan langsung direspon positif oleh para fans karena sangat bahagia melihat kedekatan mereka berdua detik yang lalu dilangai langsung dari akun Instagram Boy William C kangen ya telepon mulu tulis Boy William nih di akun Instagram perbadinya yang menandai Ayu tinting dibalas langsung nih oleh Ayu satu detik yang lalu juga ya. ah nggak kebalik siapa yang suka telpon wk wk wk boy william posesif banget ya tulis ayu ting ting satu detik yang lalu di akun instagram pribadinya kemudian juga dibalas langsung nih oleh boy nggak usah gengsi nggak apa-apa kok ayu ting ting dibalos lagi nih pemirsa lucu nih ya ya elah jangan terlalu posisif liwain Bulu, plus diteleponin terus, haha. <laughs> Situ yang jangan gengsi dong, Boy William. Eh, nggak kebalik sih, yang suka telepon, Boy William. Wah, percakapan mereka berdua jadi semakin intens nih ya. Lihat saja gaya mereka berdua yang memang nggak mau kalah nih. Dan dilansir juga nih dari akun Instagram lialutbrebek, cengnya ayu william, ayu tinting boy william hari ini. Dan langsung nih dikomentari oleh sahabat kita, masya Allah bahagia banget lihatnya Warna baju mereka sama, mungkinkah mereka ada janji ketemu di sore ini? Plong dah, kalau kayak gini biar yang komen ABC ikut, senang senang sekali rasanya hari ini melihat kalian berdua selalu bahagia semoga berjodoh amin. Dari Ma'e 6.9.25 menit yang lalu. Dari Muhammad ada adah seneng banget bahagia aku lihat mereka berdua jadi terharu, Masya Allah seneng banget lihatnya, ayu boy seneng banget aku terharu. Dari Haikimichi. Tau aja kita lagi pada kangen, yang kemarin itulah inilah nolah mereka, baik-baik aja, makin bucin malahan, waika-waika-waika, panas ya. Rierna Fadmawati 4 tahun yang lalu mungkin udah ada rasa diantara mereka, tapi karena suatu hal jadi mereka saling diam dan akhirnya nyambung lagi deh, semoga kalian berjodoh, amin. Masya Allah, ikut bahagia. Sumpah, gue jadi demen. Mak ini orang senang sekali rasanya. Hati ini melihat kalian berdua selalu bahagia. Semoga berjodoh. Kakak itu yang telepon Ayu atau Kak Boy duluan ya. Senang nih liatnya. Banyak sekali ini, pemirsa. Komentar-komentar berdatangan dari para sahabat karena melihat kedekatan Ayu dan juga way William sore ini yang katanya memakai baju yang serasi nih, pemirsa. Dan inilah detik-detiknya. Kita lihat dulu nih ya, persahabatan mereka yang sudah... Terpisah 4 tahun akhirnya boy duluan nih yang minta maaf di acara ulang tahun salah satu media yang memang mempersatukan mereka kembali Bagi sahabat semua selamat menyaksikan semoga tayangan yang mimin sajikan dapat mengobati rasa kangen sahabat semua ini dari Ayu untuk kita semua Bagi sahabat semua selamat menyaksikan semoga menghibur mimin akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh